Lepaskan Kau mau memukul Lepaskan. Lepaskan memukul di sini? Lepaskan. Tidak akan aku lepaskan. Nah, tidak waras. Lepaskan. Lepaskan dia. Yeah.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 Dengar, hal itu tidak akan terjadi. Tolong, jangan sakit diganggar. Halo? Halo? Akhirat Singh, halo? Apa yang terjadi? Kita harus menemuinya jam 9 di sepagi.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 Jangan lakukan ini, Jagdis. Jangan datang ke sini. Bahkan jika aku selamat, bagaimana aku bisa hidup tanpamu dan dengan rasa bersalah karena sudah menyebabkan kematian tiga orang yang tidak bersalah. Jangan datang, Jagdis. Tolong jangan datang. yang mengancam dari musuhku tidak akan pernah hilang besok pagi mereka akan datang besok musuh-musuhku akan dihancurkan selama-lamanya tidak masalah tapi apa keputusan tentang gangga Apa kau benar-benar akan melepaskannya nah, Apa kau sudah tidak waras jika kubebaskan dia, maka dia akan langsung pergi ke kantor polisi Untuk memberikan pernyataan terhadap diriku Tentu saja tidak Aku juga akan menghabisinya bersama dengan suaminya Selain itu, aku membuat hidupnya lebih mudah baginya Dia akan sendirian setelah kematian suaminya Lalu dia akan apa? Dengan siapa dia akan menghabiskan hidupnya? Sebagai belas kasihan kita padanya, kita habisi dia juga Jat bu Manggala dan Nimboli masuk Aku akan menyusulmu setelah bicara dengan nenek Baiklah Ayo Malam sudah larut Jadi sebaiknya kalian segera pulang saja ke rumah dan istirahat Aku akan mengirim sopir rumah sakit bersamamu Ayah menelpon yang kita katakan padanya, berikan teleponnya padaku. Halo, Dokter Anang, kenapa ponsel nenek ada bersamamu? Gimana, nenek? Uh, ya, soal-soal itu, aku merasa tidak tenang meninggalkan nenek sendirian dalam situasi ini. Jadi, aku ke rumahmu dan aku bermalam di sini. Isi daya ponsel di tamu. Jadi aku angkat saja teleponnya Bagaimana dengan kabar kalian? Apa ada masalah lain? Apa yang terjadi di sana? Keterangan kami sudah sampai di suatu tempat dan Baiklah Jaga dirimu dan juga yang lainnya Apa katanya, mereka baik-baik saja, kan? Apa yang kau pikirkan, Dokter Anan? Tolong, apapun itu, katakan yang sebenarnya. Ya, kau benar. Kalian semua sudah dewasa, dan kalian dapat memahami bagaimana keadaannya. Kalian berhak mengetahui bahwa ayahmu bersama Anandi dan juga yang lainnya telah pergi untuk menyelamatkan ibumu besok dia akan bertemu dengan akhirat sin jam 9 pagi sangat merdu bukan ini terakhir kalinya kita akan dengar lagu ini ya besok kita akan bersama ayah kenapa kau lakukan ini Nimbun? kenapa kau bilang aku menyerahkan dirimu pada akhir Raj, untuk menyelamatkan bugangga? apa salahku bu kan yang benar kan orang-orang ini bukan keluarga kita tapi demi menyelamatkan hidupku mereka mempertaruhkan hidup mereka bu bu semua ini terjadi pada mereka gara-gara aku kita harus membantu mereka bukan benarkan kan yang kulakukan ini bu Aku datang untuk mengatakan semua baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja, Bu Anandi? Besok kita akan bertemu dengan akhirat. Dia akan menang. Bagaimana semuanya akan baik-baik saja? Meski kau tidak percaya dengan kata-kataku ini. Ya, aku sangat percaya pada Jaksbu Manggala. Bagaimana kalau kali ini kepercayaan itu menjadi bumerang? Bagaimana kalau matahari terbit besok adalah yang terakhir, Bu Anandi? Dan Nimboli, dia hanya seorang anak kecil. Kalau besok dia meninggal. Sekarang baru kau merasa ragu? Kau baru sadar bahwa situasi ini tidak terkendali lagi? Semuanya akan berakhir. Bukan karena itu Bu Manggala. Besok adalah hari ulang tahun Nandini dan Sifa. Besok ulang tahun Mmbo Besok adalah ulang tahun mereka. Besok Dia berumur tiga bulan Saat dia terpisah dariku Kupikir untuk pertama kalinya Aku akan Merayakan ulang tahun mereka bersama Aku pernah kehilangan putriku Karena akhirat Bagaimana jika besok Dia ia datang kembali, lalu dia berhasil memisahkan aku dengan putriku. Aku akan meninggal dengan perasaan bersalah. Bahwa walaupun aku mendapatkan kembali putriku, aku tidak akan bisa memberitahunya bahwa aku ibunya. Bagaimana kalau yang kau katakan ternyata benar? Bagaimana jika matahari terbit besok akan menjadi yang terakhir untuk kita? Bagaimana jika aku beritahu Nimboli sekarang bahwa aku ibunya? Bagaimana jika aku memeluknya sekarang dan mengatakan kepadanya bahwa aku ibunya? Bahwa dia adalah putriku? Anandi. Jangan, Apa kau tahu bahwa Nimboli itu membencinya? Aku tahu Nimboli membenci ibunya, aku tahu. Tapi apa gunanya takut dibenci jika kita sendiri terjebak di antara tahap hidup dan hati? Bahkan jika harus menanggung kebenciannya, itu tidak akan lama. Tapi coba pikirkan kalau... Dia percaya padaku Jika dia memahami ketidakberdayaanku ini Setidaknya aku akan merasa lega Ya Aku akan memberitahunya bahwa Aku adalah ibunya Ya Aku akan memberitahunya sekarang Gua Nandi Gua Nandi Nimboli Nimboli Nimoli bangun nak, Nimoli, aku ingin memberitahumu sesuatu oh, ini, ini, nak. Dengarkan aku, ini. kau akan membangunkannya dan mengatakan hal sebesar itu padanya. Bagaimana dia bisa mengerti? Ayo keluar, aku mau mengharkan aku. Ayo keluar, ayo ayo. <tuh> Bu Anandi, aku tahu rasa sakitmu jauh lebih besar dariku. Sungguh aku mengerti, Bu. Tapi kenapa tergesa-gesa untuk memutuskannya? Aku belum pernah merasakan kebahagiaan sebesar itu dalam hidupku. Bahkan tidak berani untuk berharap. Kau mempercayai, Pak Jagdis, tapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu banyak. Aku tidak mengerti banyak hal. Tapi pikirkan kalau semua baik-baik saja... Dan kau memberitahu Nimboli bahwa kau adalah ibu kandungnya. Bagaimana kalau dia mulai membencimu? Apa kau sanggup menahan rasa sakit itu? Jadi tunggu saat yang tepat. Mungkin saja kita akan selamat besok. Tapi kau bisa kehilangan harapan untuk bersatu dengan Nimboli. Aku telah kehilangan kesabaran, Bu Pangala. Aku hanya ingin dia memanggilku sebagai ibu harus lakukan kau harus bersabar Bu Anani